Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat angler jumpa lagi dengan malona alas menangis bukanlah suatu kelemahan malangkana anugerah karena kita bisa menangis hari ini kita spot ikan betok dengan menggunakan umpan andalan kroto dan tempat dan cara memasak kroto agar tidak pecah di kail dicek di kolom deskripsi ya disitu sudah lengkap tertera ada tulisannya dan jangan lupa subscribe leg-nya dan kita lanjut dalam streknya. nya Lho, Pak, langsung ditampani dulu dhewe roh kowe. Lho, lho. Sikat, ora kena, Pak. Yo, <tuh. tuh>, Pak, <tuh. Pak ora kena. Eh, Nah yo. Pak roh Dewe kowe tak jelek go mumpul, mumpul, ishika, wadde, woh, jenu, lagi, like, in, Kecil, like kecil, kecil song ge. Wow. roh dhewe kowe, Apa wasi. nyo Siji, loro, Pak De. Waduh. Pak cilik ya. metu keti, kos uh, langsung ambus. Hmm. Oh. Rot gitu. Ayo nah. Nyah di. Dijeusuwe nek mangan. Ceke ben roh iwak kene ganas-ganas loh loh loh loh lho, rong roh dhewe kowe lho lho delok iki lho ho ho ho ho sikak Pak De wah nek iki om teh daging lumayan lah pantas komuleh lho keren lah cuman lumayan tradisi di sisike di sisikeno daginge sek sek okeh iki gak ketok roh kue langsung tampani lho pak lho lho lho gede atau cilai lah kok mandek lah kok aneh isinya pak ya Allah pak pak jad masih kecil-kecil ini kita lepas aja lah lanjut pak langsung pak dek rumu paling gak rodahu lo lo lo lo lo si kak si Ini seneng aku terusan, uh, sapos iring ini, uh, uh. Rungu, mau. Ayo, nah yo. Anak -anak. Sikat, pak uh, uh, uh jajan naik lagi pak pak dan alhamdulillah hasil kita hari ini lor oh tadi dapat toman tapi nggak ke espos nggak ke soteng tadi alhamdulillah lah cukup memuaskan hari ini keren lah